memberikan kabar baik, kabar bahagia serta kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Malaysia tentunya bagi lo berasal apa dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, ada sebuah kabar spesial juga nih dari akun Instagram Elsa Dewana malam hari ini persahabat Yahya yang berkunjung ke Maleslar dan Jemukin Abang El Insya Allah banget ya Alhamdulillah Banyak orang-orang baik yang tulus mencintai idola kesenggian kita mudah-mudahan Tentunya Bunda Lesti, Abang Bilang dan BBL Selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Amin Dan kita lihat juga ya, di postingan ini Ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Elsa Sanewana Ketemu juga sama si BBL yang Masya Allah gantengnya ini mamanya kayak gak habis lahiran Perutnya rata Bits, ini Lesti Kejora sehat-sehatnya kalian Masya Allah banget ya <guluh> Elsa Dewan aja mengungkapkan bahwa Bebel itu sangat ganteng Dan perutnya Bunda Lesti Kejora itu pun rata banget persabat ya Ini tentunya Bunda Lesti kayak gak habis lahiran Wow, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan Keluarga besar Leslar selalu bahagia. Amin, ya Rabbal 'Alamin. Di postingan ini pun, tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan oleh para sahabat Leslar, yakni dari akun sahabat. 02 mengatakan, 'Amin, ya Allah, masya Allah, kepada Allah terima kasih banyak, atas ucapan dan doa baiknya.' Ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram. Hartita 19 mengatakan Masya Allah dia tambah cantik ya tambah glowing wow, wahsholihah banget ya Bunda Lesti, selalu banyak pujian yang diberikan mudah-mudahan tentunya doa baik selalu diberikan kepada Bunda Lesti, Papa Rizky Bilar dan Abang El dan kita lihat juga ke kabar berikutnya masih dari Elsa yang bersahabat ya yang mengunggah sebuah postingan video. Video ini diripas kembali oleh akun Leslar Ranskursi. Tentu di sini kita membuat bangga dan tentunya membuat kita semakin bahagia. Malam hari ini kakak Rizky bilang, perhatikan sedang tanda tangan. Wow, kira-kira yang ditandatangani sebuah kejutan atau sebuah Project terbaru. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya dipermudahan kita tentunya hanya bisa mendoakan saja yang terbaik untuk tidak lagi kesayangan kita. Dan kita lihat juga ke unggahan berikutnya, ada unggahan spesial juga dari Aris Termawan. Ini mengunggah sebuah postingan kado, terserbet dia ya. kado yang diberikan oleh Bunda Lesti dan Mama Kejora untuk memadis perserbet. Ya, perhatikan sebelumnya ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Dedek cantik soleha Lesti Kejora Bundanya BBL ganteng Soleh Terima kasih banyak ya Kirimannya buat Mama Allah yang balas ya atas kebaikan Dedek Sama Mama Amin Langsung malah pakai parfumnya Serasa ada Dedek di samping Mama Terima kasih Mama sayang Mama Kejora Sudah melahirkan wanita cantik soleha ini Wow Bunda Lesti bersahabatnya memberikan parfum untuk Mamadis Masya Allah mudah-mudahan saja rezeki Bunda Lesti dan papa benar lancar berkah-berkah amin dan kita lihat ke keunggah berikutnya diunggah oleh akun apartemen Bintaro sukar buat Dede ini merekam kembali video unboxing kado parfum yang tentu diberikan oleh Mamadis dan kita savok dengan harga parfum yang diberikan oleh Bunda Lesti ini persahabatnya Itu dibangun seharga 4.700.000 harga parfum Wow, Masya Allah banget persahabat ya Bukan kaleng-kaleng tentunya gak suami, gak istri Kalau ngasih sih bukan kaleng-kaleng persahabat ya Baik banget, meskipun Kadang ada aja orang-orang Yang lupa sama kebaikan mereka Masya Allah, gak apa-apa Yang terpenting, mah balasan dari Allah Insya Allah berkali-kali lipat Amin Terima kasih juga memadis doanya Untuk kesayangan kami nih Lesti dan Rizki Bila Masya Allah, terberangkan Dan kita lihat juga keunggah berikutnya ini pasangan terbaru juga persahabat ya Wow, malam hari ini kedatangan tamu spesial juga Rombongan Bang Raymoni Yang tentu main ke rumah Bang Elmi Masya Allah mudah-mudahan apapun yang dilakukan malam hari ini Kegiatan apapun yang dilakukan Malam hari ini Semoga saja dilancarkan, dimudahkan, dan disukseskan. Amin. Ya Rabbal 'Alamin, kita masih menunggu kejutan. Dan kabar baik selanjutnya: jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terambil, dan Dan terhangat selanjutnya, ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, menunjukkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.